Perusahaan menyelesaikan misi Orbit ke-18 tahun 2023 pada hari Jumat 17 Maret. Meluncurkan 52 satelit internet Starlink untuk mengorbit dan mendaratkan roket di atas kapal di laut. Roket Falcon 9 yang membawa pesawat Berben lepas landas dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg California pada pukul 15.06 EDT atau waktu 12.26 siang waktu California setempat. Kurang dari 9 menit kemudian, tahap pertama Falcon 9 kembali ke bumi untuk melakukan pendaratan tepat di pesawat tak berawak SpaceX, of course, I still love you, yang ditempatkan di Samudra Pasifik. Itu adalah misi kedelapan untuk penguat khusus ini yang diungkapkan oleh SpaceX dalam deskripsi misinya. Tahap atas roket sementara itu terus mengangkut pesawat ruang angkasa Starlink ke orbit rendah bumi mengerahkan semuanya sesuai rencana sekitar 15,5 menit setelah lepas landas. Satelit yang baru diluncurkan bergabung dengan lebih dari 3.700 pesawat ruang angkasa operasional di Mega Konstelasi Starlink SpaceX, dan jumlah itu akan terus bertambah jauh ke depan masa. SpaceX memiliki persetujuan untuk menyebarkan 12.000 satelit Starlink dan telah mengajukan izin untuk 30.000 lainnya di atas itu.